paket Nih, kreditnya paket oh. kreditnya kita bisa pakai paket kredit asal dia minat mobil ini mau, mau DP berapa aja kita ambil oh gitu, gitu. asal teman -teman. dia nyaut aja <laughs> iya, kita ambil tergantung kantor <tongan> ya teman -teman. betul ya. kita ikutin ya tinggal nyaut aja kantong. DP berapa ya. kita jabarin yang seperti ini okay. gitu. konvensional banget yeah. ya yeah. Flexible. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube 2 otomotif Masih bersama dengan Derosa Auto Oke teman-teman di kesempatan kali ini Saya masih berada di Bursa mobil BMC Cikupa dan di kesempatan kali ini saya berkunjung di showroom Oxy motor. motor nah ada stok unit apa aja nanti kita akan bertemu dengan bagian marketing atau ownernya langsung teman-teman tapi sebelum itu nah namun sebelum itu yang belum subscribe subscribe dulu like share dan jangan jangan lupa di, loncengnya. tombol loncengnya tombol lonceng dan kasih komentar yang positif teman-teman buat so, teman-teman yang, yang showroomnya ingin direview di -review, langsung aja tulis komentar di bawah ini atau hubungin admin di deskripsi video ini oke okay, langsung aja kita ketemu di oh, dengan yeah. ownernya langsung kita kenalan dulu oke ya sore ya sore ya oke oke dengan Cuma om apa? siapa ini uh, Budi Budi oh, Budi okay. Budi ya yeah. Oke Om Budi nah. bisa di-share ke teman-teman untuk uh -huh. alamat lengkap dari Auximotor ini ada di mana? Uh, di Bursa Mobil Citeranya Raya, Blok D6 uh, dan 7 ya D6 uh, dan 7 ya, D6 ada dua lot ya? Bu. Oke jadi teman-teman yang mau berkunjung di Auximotor ini bisa langsung Projek ke Google Map bisa juga ya Pak ya? Google Map belum sih betul-betul lah <laughs> bisa. Bisa ke... belum, belum. BMC -nya aja Ya BMC-nya aja dulu BMC nah, ya. Bursa Mobil Citra, hmm. Citra Raya Bursa Mobil Citra Raya Atau bisa langsung menghubungi dengan Pak Budi di nomor? 0813-83-068-222 ya. 222 okay. di Oksimotor Oksi... Oksi... ya? nomor HP. 24 jam selagi belum tidur ya, ya Pak ya? ya. Selagi <laughs> belum tidur masih kita inilah Oke okay, Pak Budi bisa di-share ke teman-teman Benefit apa yang dipersembahkan dari oksimotor ke teman-teman Uh, kalau kita uh, kualitas aja ya, kualitas, kualitas ya. di unit mobil bekasnya boleh diadu dan harganya pun juga kita berimbang lah Bisa bersaing sama uh, showroom yang lainnya Oke okay. jadi teman-teman untuk kualitas mobil di sini bisa diadu ya, yeah. untuk kualitas dijamin yeah, Yang penting Om, nggak bekas uh -huh. nabrak, nggak bekas banyak jadi ya kan Om? Yeah, kita ya. kita, kita, kita uh -huh. biasanya kasih tahu duluan, kalau emang, dulu. uh, mobilnya oh, ada kan? dari peran kita uh -huh. kasih tahu duluan oh, dari betul. awal gitu Jadi kita hmm. uh, fleksibel juga ya yeah, Om ya uh, Oke, Pak Budi, bisa Tok di... unitnya ini ada berapa nih Om? Tok unitnya ini kebetulan lagi tinggal berapa ya? Ada, hmm. ada 9 sih. Ada 9 unit ya. ada, ada 9 unit Oke, ya. Oke, jadi menjual beberapa segmen ya Pak ya? ya. Dari low entry sampai premiumnya ada ya. di teman-teman. Oke, kita mulai dari hmm. mobil pertama. Ini ada mobil keluarga teman-teman. Ya. Ada Kallia. Tahun berapa ini Pak? 2017. Tangan pertama dari baru. Hmm. Uh, kilometer tujuh ribu. Uh, hmm. Plat B Tangerang ya kelat iya, B Tangerang, iya. mobil masih lumayan grass, okay. masih oke, okay. ya, ban masih ya. tebal semua, hmm. cat uh, hampir original semua ya, okay. ada sol-solan cuma sedikit doang. Oke okay, untuk hmm. keseluruhan masih sangat istimewa ya Pak yeah. ya, karena ini mobil ya mobil simpanan untuk kilometernya juga masih sangat rekomendasi. Masih rekomodisi. sangat masih rendah, rendah banget, tinggal. 27 ribu Oke untuk mengenai pajaknya juga kalau pajak bulan 11 sebelas sebelas ya. ya, bulan 11 Kaliannya mepet tapi nanti bisa ya. di... Bisa kita bantu, bisa bantu ya. kalau untuk masalah uang biaya ada ya, jadi ya. Kita bantu aja, <laughs> kita bantu panjangnya. Nanti dijamin panjang ya Pak ya? Iya, dijamin panjang Oke Pak, hmm. untuk, harganya, untuk harga cashnya? Kalau untuk harga cashnya kita buka di harga 120 nego ya 120 masih nego ya? Masih nego, nah. masih nego sampai jadi Sampai, sampai jadi, jadi. Noga, sampai, sampai jadi Om ya Sampai jadilah yang penting <laughs> hubungin Pak Budi yeah. dulu, nanti bisa sambil ngopi ya Pak ya iya yeah, sambil ngopi sambil ngerokok <laughs> boleh paket <laughs> kreditnya Pak? kalau untuk pakai dp nya kita belum hitung untuk kebetulan oh, nih baru dapet ya baru ya, ya? A -a -a, bisa langsung kontak aja kalau oh, untuk paket ya. dp nya kita belum begitu apalah yeah. gitu khusus untuk unit ini karena baru datang banget untuk simulasi kreditnya belum muncul teman-teman jadi nanti yeah. bisa hubungi langsung Pak Budi untuk khusus unit yang satu ini iya, yeah. kalau oh, untuk betul. harga kreditnya jauh di angka 120 ya mungkin okay, jauh 100. di 100 Seratus berapa ya? Mungkin di seratus lima belas itu pun juga bisa di bawahnya lagi. Oke, kalau jadi itu bocoran untuk harga kreditnya jauh di bawah seratus dua puluh mungkin seratus lima belas ya. Ya, sekitar sekitaran turun lagi. kurang, yeah. lebihnya. kurang lebihnya segitu teman-teman. Yeah. Oke okay, teman-teman. Next lagi, selanjutnya nah. Om. Kalau yang ini Honda Jazz RS 2011 ya udah Mugen ya. Uh, warnanya emang warna rada-rada uh, apa ya warnanya hijau, hijau ya warnanya hijau iya? Iya. Ijo, so, ijo. anak saya dia bilang Ni ijo kodok, nih hijau kodok iya iya iya 2011 mobil masih rapi banget <manyi> gak ada bekas nabrak bekas banjir gak ada kilometernya juga sangat rendah ini masih di kilometer 90 ribuan kalau misalnya nih ya 90, ribuan, 90 ya. ribuan untuk dalamannya masih oke okay semua hmm. uh, apa tuh namanya uh, udah ada saw powernya udah ada Uh, kita udah tinggal pakai ini mobil tinggal masih pake. rapi ini banget ini atas nama perorangan perorangan perorangan per 2011 pajak kan, bulan kan. 12 selamat uh, Atang Rang ya Atang, Atang, Atang Rang. Rang ya per kalau Rang untuk simulasi tempat. kreditnya ini hmm. bisa di DP 32 juta hmm. angsuran 3.500 3.500.000 uh -huh. selama selama 4 tahun 4 47 tahun kali. Okay. kalau harga cashnya om kalau harga cashnya kita buka di harga 145 1.45.000 1.45.000 yeah. ya om ya nego sampai jadi, om Nego ya. sampai jadi. Yang penting datang yeah. dulu ngopi-ngopi, om Iya, yeah, yang penting datang lihat. Terus dulu lah, kalau sini tuh uh, teman-teman mau bawa apa? Sampai ya. Bukan uh, mau bawa montir. Montir. Ah, boleh silakan, boleh, silakan. Kita cek. malah seneng begitu. Jadi nah, nah, nah, apa adanya kita. Apa jadi adanya, ya, kita. Ya. Nah kita juga enak juga. Yeah. Kalau mereka udah bawa montir, otomatis mm. kan kita nggak dituntut lagi sama mereka kan. Iya. Yeah. <laughs> Clear jadinya jual belinya lebih sah lah. Lebih gitu. ini, om ya. Mm Next lagi gak, om? boleh, sendiri, ya, boleh Pak. silakan. ya ya? kita sebutin lah, kalau ada bekas kecelakaan, ya kita terus terang apa kita Ya betul bayaran. ya. Baik. Okay. next lagi om. Next. Kalau yang ini ras teri sport ya 2016 baru banget dapet nih belum ada apa-apain ini nih, posisinya ini yang iya. baru datang ya baru datang uh, mobil service record di Toyota kebetulan oh. dulu yang punyanya uh, SPP Toyota Tunas uh, yang di Cimone nah, uh, untuk ban depan baru hmm. uh, belakang masih oke okay semua kaki-kaki nggak -kaki, ada bunyi uh, tiga baris ya udah tiga oh, baris oh, udah jok tiga baris. udah full MB ya udah oh. rapi joknya juga udah rapi okay, banget iya. joknya pajak panjang satu tahun lebih ini Pajaknya satu oh, tahun lebih baru baru baru baru, baru, berkarya, ya, iya, baru diperpanjang satu ya. tahun lebih pajaknya. Iya kilometer di putaran KM di seratus ribuan. Seratus ribuan. ribuan ya. Servis baik Toyota Tunas. Mata kecil iya, ya, Tapi kalau ini Tapi. Uh, bekas STV Toyota, udah pasti dipastikan yeah, dia servisnya tinggal ke belakang doang. <tis> dia <tis> iya, gratis mungkin dia ya, kan? Servisnya <tis> kan, iya, ini <tis> kan? ya, tahu, ada yang bunyi. Metriknya masih enak banget, gasnya, Om. kenanya di seratus ya, Masih bisa nego tipis-tipis lah, nego tipis, iya, iya, iya, iya, iya, tahun iya, di Tangerang. Jumlah si kredit kebetulan belum dihitung juga. Iya, <laughs> ah, baru Pak, baru dapat. baru dapat ya, belum dirapiin. masih masih Tapi ini Mas masih... udah oke okay, Om ya, tinggal dicuci nah, Ini tinggal ya. dicuci, <laughs> diboleh kita bersihin dalamnya semuanya, udah kinclong lagi. Bisa bawa leasing sendiri juga bisa ya Pak ya? Bisa, kita fleksibel kok, hampir semua leasing kita ada Pak Guys. jadi nanti teman-teman juga akan direkomendasikan ke leasing terbaik. ya yeah. yang mau Syariah bisa, ya, Pak, ya? bisa ada kita bisa, ya. jadi... yang syariah bisa kita. Konvensional bisa, bisa Ada lagi. lagi. Kita ada belakang. lagi, Om. Di, Di belakang ada Ayla, Ayla X 2014 ini. Nah, ini ada mobil Citycar, teman-teman. Ada original Saya tuh Ayla, tahun berapa ini, Pak? 2014, tipe X manual. Oke 2014. Tipe X ya X manual. Kilometernya di 65 ribuan barang masih lumayan oke ini masih cakep ya barangnya. Kalau cari kita kita tahu deh karena kan kalau untuk pas mobil Ayla sih jarang-jarang ke dealer resmi rata-rata mah ya ke bengkel biasa. Iya ke bengkel biasa rata-rata tapi ya masih oke semua nggak ada bekas nabrak rapi semua. Polisinya siap pakai, iya. Uh, uh. Pajak hidup, ya. hidup ya, kalau untuk harga ah. di 87 juta kita buka ya. 80 juta kita buka. Oke, saya waktu Iya. 85 gimana? 85, kalau kondisi apa adanya kita lepas. Iya. ya. yuk, kita kasih. Yuk, teman Yuk, <laughs> Kita kasih. Untuk Tapi jangan yuk. <laughs> lagi <tuh. laughs> <laughs> ya, ya, itu. Yuk, yang penting cek unit, boleh Yuk, mekanik, boleh. Dalamannya masih rapi banget, Dalamannya, masih, rapi, ya? masih full ori. Masih, masih wangi pabrik dong? Ah, masih masih oke, okay. masih karena kan KM-nya ya? juga rendah Bu, <laughs> okay, masih rp Mudah-mudahan kerawat pemakaian yang sebelumnya. Oke untuk paket kreditnya? Paket kreditnya di DP 12 juta kita bisa angsuran di 2 juta 700 an ya, 4 tahun. 4 tahun pakai BCA kanan okay, Yang penting datang dulu atau tanya-tanya dulu boleh ya yeah, Bu yeah. Siap dijamin ya, deal ya. sampai <laughs> jadi ya yeah. Iya. Yeah, <laughs> fleksibel lah kita mah Ma. yeah. Iya. Yeah. next lagi om ini apa ini Civic 18 2008 ya uh, kondisinya sih uh, kalau untuk bahannya masih bagus banget mm -hmm. Emang ada beberapa perbaikan mm -hmm. tapi kalau kita jadi sama saya sampai deal sama saya ini harga berarti kita udah terima rapi semuanya rapi semua terima ya, rapi ya. semuanya mobil gak ada bekas nabrak mm -hmm. masih rapi semua ya masih oke okay, nah, masih masuk. Kilometernya okay, ya. masih dianggap seratus tiga puluh ribuan nah. kurang lebih sekitar. Kilometernya. Gitu. Kilometernya. Ini pajaknya Om? Pajaknya Panjang. Mepet bulan 9 ya. ya. Bulan sembilan depan. ya. Iya, mepet. Ini kita nih? bisa bantu, bro. kita bisa bantu untuk perorangan, perorangan, perorangan ya. Perorangan. Harga case-nya Om? Kalau untuk harga case-nya kita di 130 nego ya. 130 130 nego. nego Iya. Kalau paket nego. kreditnya Om. Paket kreditnya kita bisa pakai paket kredit asal dia minat mobil ini mau, mau DP berapa aja kita ambil. Oh, gitu. gitu. Asal untuk dia temen -temen. nyaut aja. Iya, <laughs> kita ambil. Tergantung kantor Ya, temen -temen. betul. Tergantung yang namanya DP-nya minim otomatis angsurannya kan lebih tinggi hmm, kan. Kita ya. ikutin. Ya, ya, tinggal nyaut aja kantong. DP berapa, ya. kita jabarin yang seperti ini. Okay. gitu. Konvensional banget ya, itu fleksibel. Selain uh, lanjut lagi. sini ada untuk bisnis. kebetulan kemarin udah dapat customer nih 2008 ya. Oh ini udah baca ya, terjual udah juga terjual. nih. Terjual. Yang ini udah terjual <laughs> udah kemarin. Dong ya. ya udah terjual nih kemarin. Kebetulan sih customernya sih bagus. Cek mm -hmm. checkingnya bagus ya mudah-mudahan sih nah, kreditnya data bisa dibantu ya om ya? kalau untuk masalah data kita bisa bantu lah bisa bantu. kita bisa bantu uh, atur lah datanya Iya. untuk teman-teman ya ayo next lagi yeah. om mobilnya Yaris, Yaris TRD Hacker Yaris TRD Hacker hmm. tahun 2017 ya uh, komplit nih kondisinya masih oke okay semua service record di putaran KM di 80 ribu ya 80 ribu. Putaran, uh, putaran mesinnya di 80 ribu hmm atas nama perorangan atas nama perorangan, tangan pertama dari baru ini plat A-nya A, -nya A, plat A Serang apa Tangerang atau? A Tangerang Iya uh, harga cash-nya Om Kalau untuk harga cashnya kita di 192 nego 192 nego 192 nego ya. Paket kreditnya Om Paket kreditnya di DP di DP 20 eh 30-an nih ya 30-an kurang lebih, 30 -an, kurang lebih 30 -an, nih, DP 30-an angsuran ya? Uh, di empat. kurang 4 kurang 5 juta lah oh, macam 5 juta masih masih Oke okay buat keluarga kecil ini dua baris, dua baris. masih oke okay, ya platnya genap Tangerang ya. Kabupaten ya Tangerang ya. Kabupaten Jadi, next lagi Yaris, di sini ada mobil premium Dakar-dakar nah, uh, pembelian di 2020 ya. ya kebetulan niknya masih di 2019 jadi oh, kalau 2019. untuk untuk uh, pemakaian 2020 tapi uh, perakitan tetap di 2019 ini ya tetap aja 2019 sih ya, jatuhnya jadi, ini ya akhirnya, Pak. ya tangan pertama dari baru mobil ini kilometernya juga masih low banget ya di putaran mesin di 14.000 hmm. putaran mesin di 14.000 dan cutting stikernya pun ini baru banget dipasang sebelum Lebaran kemarin dipasang nih tujuh juta kemarin customernya ya, yang ngejual Pasangin mobil ini. Iya. Yeah. Okay, mobil ini sudah sangat banyak sudah update ada stiker teman-teman. Oke okay, untuk platnya plat A mana ini jadi, Plat A Tangerang juga. Plat A nya plat Tangerang ini Tangerang ya. Plat A Tangerang ya. Yeah. Ganjil untuk platnya itu. Plat, yeah. Panjang ya. Keputu, harganya, Kalau untuk harganya kita buka di angka 510 nego ya. 510 nego. Masih bisa nego. Ya. Masih bisa nego. Jadi, teman, 510, teman -teman mobil petongsi, Ajiro, itu, juga bisa update, yeah. okay. Kilometer juga itu itu. rendah masih ya. ya 14.000. E. Selanjutnya Om itu ada ada Toyota Fortuner Toyota Fortuner ya 2014 tahun 2014 2014 uh, TRD ya TRD Venti Fortuner. 2014 Fortuner. kilometer di putaran di 97.000 cuma nggak rekod ya Fortuner. kalau yang rekod. ini ya kita kita nggak ada rekodnya soalnya kita nggak dapat buku servis atau hmm. manual book-nya udah nggak ada hmm. karena hmm. usia juga. Udah Apa adanya Om lama. ya. Apa adanya kondisinya. Matic kan Om. metik metik Matic. ya. Maticnya A-nya A. 4A Tangerang juga. Tangerang juga. Tangerang juga. Raya, iya. Ini Betulan, pajak di bulan 10. Betul, bulan 10 mepet bisa dikondisiin lah maksudnya kalau memang harga Pengen ya, terima ya. pajak panjang ya kita caturlah. Ya. Itu ya, Yang penting minat dulu mobilnya. Minat dulu mobilnya. Mobil masih oke Om ya. Mobil masih oke. Okay, ya, ya. Kaki-kaki masih oke okay. -kaki kaki okay semua cuma peleknya doang itu, pelek orinya nggak ada ya Bu ya, hmm. udah variasi tank 20. 20, bannya juga ya. masih lumayan bagus semua, 2021 bannya, hmm. 44-nya ya, ya masih tebel juga. semua, Oke. kita jelasin apa adanya, hmm. kalau mau bawa mau silakan jadi lebih enak kita juga. Kalau mobil second kan relatif ya, relatif, ya? tergantung kondisi juga, harganya juga tergantung kondisi, ya betul ngikutin, ada OTM-nya ini? O. Untuk harga hotelnya di angka 310 ya, buka harga, kita gitu. masih bisa nego hmm. sampai jadi. ini, gitu. Harga 310, ya. nego sampai jadi ya? Okay. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi, teman-teman. Iya. Next, ada lagi Om? Stoknya? Kebetulan stok tinggal ini aja. Tinggal ini iya. aja. Kalau ya tinggal ini Kalo aja. Kalau ini stopnya. pemakaian sendiri, Om. Kalau ini enggak enggak dijual sih. <laughs> iya. Buat pakai sendiri ya? Iya, ini Bukan mau ditaruh-taruh. <laughs> iya, enggak dijual. Masa mau ditawarin iya, juga ya, Om enggak, ya? Enggak ditawarin kali <laughs> ini. Omnya masih suka ini. <laughs> <laughs> saya demikian review dari saya mengenai setup yang ada di motor Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Salam Derosa Oto dan salam otomotif. <laughs>